Ayol, lagi lagi tapa tinggi Mbak Angel kan itu mah tuh. Ayah tahu. Ini secara nomor 2 banget hasil kali ya, ya. sama-sama seperti ini enak didengar lah ya. Ah, menghilangkan lepaslah gitu ya. Kembali ke dia sama dia siapa yang jago? Besok ya dari Mataram NTB lagi Bangku dari NTB gitu ah uh, Kalau capek ya, udah biarin jatuh ke bawah <laughs> Kau ya sih, ini acara apa ya? Masih ngobrol atau ada acara singgungnya? Kak Boya, silahkan Masih acara apa? Singgungnya belum Masih acara cerita-cerita lah Cerita apa-apa Itu apa -apa. Tuh, Mbak Angel Iya, ini orang Masalah. sudah turun-turun dan tahu beratnya minta ampun ini. Begitu oh Mbak Angel. Ya. Buker, ya, untuk acara bisa dilihat di info channel itu. Senyal ditekan 086. Nah, maka muncullah di situ tulisannya. Begitu Kak Angel. udahlah percaya okay. aja tuh kata. Tin okay. saya, cerita apa yuk kita rame-rame. Oh, ya. Kau tahu kalau mau mulai ceritanya gimana ya? E, coba dulu ya, dicoba ya. Iya, <laughs> oh. <laughs> saya mau. Aku mau buka sebuah cerita aku mau buka sebuah cerita ya, uh, tapi harus interaksi dong, oh, nggak enak kalau cuma saya atau cuma berdua, bertiga. Kalau boleh <tuk> semua lah ya, seperti itu. Iya Kak, Kak lihat ya gitu ya. Gimana ya? Ini cuma cerita aja ya. Gimana ya? Apa kalau kita apa, kita, apa ya <tuk> <tuk> uh, nah, juga punya lalu malu ya, udah oh, oh, udara, tunggu dulu bang, <laughs> oh, bang, bang, enggak, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, I bukan punya pacar ya artinya i, mau pacaran di di apa ya di aplikasi seperti ini yuk gimana ini ya coba dong saya nggak tahu cerita nggak tahu mau mulai cerita dibantu saya katimangker terima kasih buat saudara semua berada di nuansa ruangan iya bu. Saya eh, belum paham, Bun. Dimonis serbuan baru bangun tidur pun terus. Oke, okay. endak boleh. Sekarang kalau di, di udara nanti